Hello Friends Rekaman suara Apa yang kita ketahui Dari teknologi ini Bukankah ini Hanyalah sekedar teknologi yang merekam Suara biasa Dan hanya bisa merekam Dengan kualitas yang kurang baik Oke Jika itu yang kita pikirkan Simak video berikut Mari kita mulai Teknologi rekaman suara Kita semua tahu bahwa teknologi ini mungkin jarang sekali digunakan Karena perekam video jauh lebih baik Sebab dapat dilihat Tapi jika kita melihat dari sisi penyimpanan Apakah perekam video jauh lebih sedikit memakan penyimpanan tentunya tidak, dan inilah mengapa teknologi rekaman suara masih ada hingga saat ini berawal dari era perekaman ponautograph yang dapat merekam suara melalui gelombang suara saat kita melewati udara hingga era perekaman digital seperti sekarang ini yang tentunya dapat merekam suara melalui pengkodean suara digital Dahulu, perekaman suara tidak sebagus sekarang ini. Mengapa? Karena di zaman dahulu, perekam suara hanya dapat merekam spektrum suara sebesar 250 Hz hingga 2.500 Hz. Sehingga pada saat itu musisi dan insinyur dipaksa untuk beradaptasi dengan keterbatasan sonik ini. Dan hal itu mulai berbeda. Ketika era perekaman digital menguasai Tidak seperti semua teknologi sebelumnya Yang menangkap analog terus menerus Dari suara yang sedang direkam Perekam digital menangkap suara Melalui rangkaian sampel suara yang terpisah Dan cepat Dan perlu kita ketahui Dunia perekaman suara Terbagi atas empat zaman Zaman pertama ialah era perekaman akustik zaman yang kedua era perekaman listrik zaman yang ketiga ialah era perekaman magnetik dan zaman yang kita pakai saat ini ialah era perekaman digital mungkin kita boleh untuk mengatakan mengapa hasil rekaman saya banyak sekali noise-nya atau gangguannya tapi jika kita berada di zaman perekaman akustik tentunya kita akan jauh lebih susah lagi sebab di zaman itu hanya dapat merekam suara dengan spektrum sebesar 250 Hz hingga 2500 Hz berbeda dengan zaman perekaman suara sekarang yang dapat merekam suara dengan desibel atau kebisingan yang dapat diatur dan kita harus bersyukur sebab kita sudah hidup di zaman sekarang yang begitu canggih dan sangat memudahkan kita dalam melakukan sesuatu jika kita merasa rekaman kita memiliki suara kebisingan yang sangat mengganggu maka kita bisa untuk mendownload suatu aplikasi yang memiliki software atau sistem yang sangat bagus seperti aplikasi wave editor atau jika kita masih merasa rekaman suara kita masih kurang jernih Kita bisa untuk membeli mikrofon yang tersedia di toko online atau toko terdekat Mikrofon yang saya maksud bukan mikrofon yang besar seperti dalam acara panggung Namun mikrofon kecil yang sudah ada pada earphone kita Dan dengan begitu kita bisa untuk merekam suara dengan sangat jernih dan jelas tidak ada banyak hal yang dapat dijelaskan tentang dunia rekaman suara ini Sebab selera rekaman suara seseorang berbeda-beda Jika kita melihat apa fungsinya rekaman suara Maka kita wajib untuk tahu bahwa perekam suara tidak hanya berguna sebagai merekam suara Namun, perekam suara juga dapat dijadikan sebagai acuan diri kita supaya selalu tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan ini seperti video yang saya buat kali ini dan tak hanya itu perekam suara juga dapat dijadikan sebagai motivasi bagi diri kita apabila kita bergerak di bidang musisi, korik, dan lain sebagainya oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini Jangan lupa untuk berkomentar apabila ada kesalahan yang saya ucapkan tadi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya Wildan, pamit undur diri dan selamat beraktivitas.